Bagaimana uh, Buya mensikapi perjuangan Habib Rizik itu? Hmm. Seperti itu, Pak Mirwan yang jawab. tuh. <laughs> <laughs> Oke, okay. baik. So, itu saja. Terima kasih. Negeri ini, kalau tidak ada habaib, tidak ada Islam, itu Wali Songo, semuanya yang masih diperdebatkan. Ini Sunan Kalijaga. Apakah beliau zuriat atau tidak ya? Semuanya zuriat Rasulullah Alaihi Wasallam. Cintailah ahlu baitku Karena engkau cinta kepadaku Karena saya memandang nasabnya Habib Rizik Nasabnya Habib Jindan Semuanya zuriat Rasul Di darah mereka ada darah suci Rasulullah S.A.W Karena hormat kepada darah mereka Nasab mereka Maka kita cinta kepada mereka Tapi tolong bedakan cinta dengan fikrah Ya jadi kalau kita ini kurang ajar, sama mereka takutnya Rasulullah murka. Yandra Alfary, channel yang membahas informasi, motivasi, islam. Silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel Yandra Alfary. Bagaimana dengan Al Habib Aziz Syah? Antum sudah tahu mau kif pendirian saya. Saya mencintai semua habib. Semua habib saya cinta. Mau habib alim, habib jahil saya cinta. Mau habib berpolitik, habib tidak berpolitik saya cinta. Karena dia zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya punya pendirian. Saya juga ngaji, mereka juga ngaji. Mungkin kami beda guru. Dalam beberapa mazhab pemikiran mungkin kami berbeda dengan habib. Boleh nggak? habib mah beda? Habib Quraisy beda dengan Habib Rizik. Yang Habib yang sering isi di sini, Habib Jindan beda dengan Habib Rizik. Maka pro kepada salah satunya bukan berarti pro kepada kebenaran. Itu mahabbah antum aja. Senangnya pergerakan yang mana? Saya terbebas terlepas dari semua pendirian keagamaan atau politik mereka. Saya cuma mengatakan ana uhibbukum ayuhal habaib. Aku cinta kepada kalian semua. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ahibbu ahla baiti li, cintailah ahlu baitku karena engkau cinta kepada karena saya memandang nasabnya Habib Rezeki, nasabnya Habib Jindan, semuanya zuriat Rasul di darah mereka ada darah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hormat kepada darah mereka, nasab mereka, maka kita cinta kepada mereka. Tapi tolong bedakan cinta dengan fikrah, ya? Kita doakan semoga habib-habib kita dijaga oleh Allah. Dalam perbedaan mereka, dalam perseteruan mereka, semoga Allah tetap rahmati kita semua. Negeri ini kalau enggak ada habaib, enggak ada Islam. Itu Wali Songo semuanya yang masih diperdebatkan ini Sunan Kalijaga. Apakah beliau zuriat atau tidak ya? Semuanya zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling ada Prof Slamet Mulyana dulu klaim itu keturunan Cina. Kalaupun ia campuran, tapi nasab ayahnya zuriat Rasulullah. Sunan Gunung Jati. Namanya apa? asy sharif pakai alif lam. asy sharif Hidayatullah. Kenapa disebut Sunan Hidayat Jati? Ini Jati orang Cirebon. Jati, Jati Zati. Sunan yang mabuk dalam makrifat Zat Allah. Maka nama beliau Sunan Hidayat Hidayat Zat Allah itu maksudnya itu bukan cocok lagi pak beliau nggak pernah nahan pohon jati nggak ada hmm, salah paham itu ya nama asli beliau asharif Sharif Hidayatullah asharif As keturunan Hasan ada syekh Jumadil Kubro ada Maulana Malik Ibrahim ada Maulana Ibrahim As Samarkandi itu Ibrahimnya ada dua di Tuban itu ada namanya Maulana Ibrahim As-Samarqandi. Hampir semua kiai-kiai tua di Jawa keturunan beliau. Makanya Gus itu tadi bukan Gus Gus itu Sayyid aslinya. Raden itu artinya Sayyid. Dan ternyata Pakubuwono keberapa ke 9 ke berapa? Itu masih zuriat. Dan di Solo juga ada perkawinan campuran antara sultan-sultan Sultan dengan dengan eh, mungkin istri-istrinya saya tidak tahu. Karena ketemu wajah mereka. Saya bilang, ente Habib Sayyid. Tidak aneh keturunan Solo. gitu Aneh keturunan ini, ini, segala macam. Ya. Dan kita cinta mereka semua. Di Pontianak ada Kesultanan. Ya. Al-Qadri. Itu zuriat Rasulullah. Sampai ke Ambon. Baik Ambon Selatan. Ambon yang sekarang. Ataupun Al-Mahera. Itu zuriat Rasulullah SAW itu mau kemana yang bikin kesultanan dulu di negeri ini, kesultanan Banten, Sultan Hasanuddin, itu zuriat syarif Eh, ya? mau apa lagi semuanya masih zuriat jadi kalau kita ini kurang ajar sama mereka, takutnya Rasulullah murka sama kita, dan yang paling berat, bahwa nasab Nabi ini, ini adalah penciran Imam Mahdi maka Ciri-ciri pengikut Dajjal di akhir zaman ini Tidak percaya Habib Bahwa mereka keturunan Rasulullah S.A.W ya. Maka Antum yang cinta dengan Habib Rizik Saya juga cinta Habib Rizik Antum yang cinta Habib Jindan Saya juga cinta Habib Jindan Apalagi guru-guru mereka Al-Habib Omar ya. Ada di jawa Timur Habib taufik tapi saya juga cinta dengan Habib Quraish ya. Terus tiba-tiba orang kayak Antum yang gak kuliah S1, S2, S3 Tafsir seperti beliau berani mengomentari tafsirnya Ngaca dulu Yang paling lucu LC baru S1 berani komentarin profesor doktor Pak Quraish Syihab itu S1, S2, S3 nya tafsir Penafsiran dia yang sekarang itu hasil dia ngaji di Al-Azhar jika berbeda cukup katakan, oh saya uh, kurang cenderung kepada tafsir Pak Quraisy, saya senangnya tafsir Fulan, nggak apa-apa. Tapi jangan menghujat, sok-sok pinter, ya nanti dihisap semua. loh hati-hati. Saya ya. dulu saya begitu pak, dulu saya termasuk yang menghina Quraisyah. Saya dulu menghina beliau, ternyata kualat, disuruh jadi host, jadi jadi MC. Waktu seminar di situ kita kenal beliau, masya Allah orangnya tawadu sekali, sangat-sangat ya Negeri ini dibangun dulu beberapa persennya oleh Zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Maka kalau sekarang mereka berbeda, ya karena emang dari dulu mereka berbeda. Kita doakan Habib Rizik, semoga Allah jaga dia, semoga beliau segera keluar, semoga nanti tambah adem, ya, semoga nanti para Habib kita Pergerakannya bertambah mesra, Amin. Robbal untuk para habaib mari kita bacakan al Awwalul Hijm 9. Alaihi Demikian Bapak Ibu, ya saya tidak berbicara politik, tapi di belakang politik saja. Semoga kajian ini diberkahi Allah. Kita yang hadir semuanya dipandang dengan rido dengan rahmatnya Amin ya Rabbal alamin. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Allahumma shalli ala nabiyyina